Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi kode atau cheat codes yang nggak bisa dipakai di emulator PS2 yaitu adalah PCSX2 ya jadi saat kalian masukin kodenya saat kalian cari di Google dan kalian udah uh, masukin kodenya itu tiba-tiba ada error eh, kayak kayak gini Pak ya ada tulisannya di sini patch dalam kurung gitu ini kayak uh, warnanya nggak merah sih ya ini kayak warna merah bata gitu dan di sini ada tulisannya Uh, di sini ada echo uh, ke parsing ya parsing itu merangkai kalimat kalau nggak salah bahasa Indonesia nya gitu ya dan eh uh, sebenarnya sih untuk cara mengatasinya gampang banget ya cuman di sini kita akan lihat dulu untuk cheatnya gitu ya di sini ada salah satu uh, contoh cheatnya yaitu adalah dari mega elixir. Ini ada contoh kodenya gitu 712 dan sebagainya. Dan bagi kalian yang udah nonton video saya gitu ya bagaimana cara menggunakan cheat di PS2 gitu atau mungkin di PCSX2, kalian langsung ke folder cheat gitu kan dan kalian cukup ganti aja untuk pinage-nya gitu. Nah, setelah di pinage, kalian tinggal masukin cheat kayak kan nah kalian masukin kayak gini gitu ini persis sama kayak di uh, yang dikasih dari websitenya gitu dari kodenya nah kalau kalian langsung masukin kodenya ini berapa ya delapan delapan uh, digit enam digit gitu enam belas digit kode kayak gini kalian masukin langsung kayak gini itu nanti bakal langsung error parsing ya jadi cheatnya ini nggak akan bisa digunakan atau nggak bisa uh, dipakai di game kalian gitu ya semua game mungkin ya. nah untuk cara mengatasinya adalah kalian jangan langsung masukin chipnya ini mentah-mentah gitu karena kalau mentah-mentah kayak gini nggak akan bisa dan untuk uh, yang benernya adalah kayak gini kalau kalian memang udah nonton video saya juga sih ya yang cara menggunakan uh, cheat di PCSX2 kalian juga bakal paham gitu di sini kodenya gitu ya ini harus kayak gini satu II gitu ya, koma kodenya yang delapan yang pertama terus extended atau word dan yang keduanya baru dikasih kayak gitu, jadi harus kayak gitu ya untuk uh, formatnya gitu. Mungkin kalau kalian udah nonton tapi uh, kalian masih belum paham gitu ya, masih awam juga Sama yang kayak gini, mungkin kalian langsung uh, Pastiin kodenya atau masukin kodenya kayak gini aja gitu. Jadi di sini kita akan langsung uh, memasukkan ya, memasukkan atau mengganti satu uh, II. Mungkin II-nya di sini kita akan caps lock ya, II koma lagi. Dan di sini adalah kode yang pertama. Di sini kita akan kasih koma, terus kasih extended. Extendednya kecil aja, Extended, koma gitu, ya, terus delapan kode yang sisanya gitu atau mungkin yang kedua gitu. Dan sini kita akan copy aja semuanya, gitu. Ya. Di sini kita akan copy, cuman saya juga nggak tahu sih cara uh, cepatnya kayak gimana. Sini kita akan copy satu-satu aja, jadi biar uh, otomatis. Saya juga nggak tahu sih. Sini kita akan langsung saja copyin, kan? Extended, hmm, sini kita akan copyin. Semuanya aja satu-satu dan ya cari sini cuma menggunakan uh, cheat yang uh, sedikit aja gitu ya Yang penting untuk Shin Megami Tensei 3 yang penting nggak ada random battle Karena random battle ini juga kan ngeselin gitu di Final Fantasy 7 Di scene Megami Tensei 4 walaupun bukan random battle sebenarnya persona 1, persona 2, suikoden gitu Jadi saya pakai cheat yang nggak ada random battle-nya gitu Dan setelah itu kalian bisa langsung uh, save gitu ya untuk uh, kodenya yang udah kalian edit dan sebenarnya kalian bisa ganti antara extended atau word gitu ya, bebas terserah kalian. Kalau mungkin yang extended ini nggak bisa, kalian bisa ganti dari extended ke word gitu contohnya kayak gini. Dan di sini kita uh, sebelumnya ya, kita akan melihat dulu untuk yang sebelumnya tadi di, di edit gitu, kan bisa melihat di sini untuk kodenya. Kalau nggak salah cuma ada satu ya yang masuk. Nah di sini uh, kalian bisa melihat untuk overall. Uh, berapa cheatnya gitu yang load gitu, sini cuma ada satu gitu karena tadi cuma ada widescreen patch yang ada uh, atau mungkin yang formatnya bener ya, contohnya kayak gini, yang 1.ii uh, yang pertama terus yang word terus yang uh, 3f ini ya, 3f terus ya ya atau yang bagian kedua dari cheatnya gitu. Di sini kita akan langsung saja membuka gamenya lagi, kita akan cobain, coba tapi konsolnya jangan ditutup. Sini kita akan uh, buka lagi untuk gamenya ya, di sini kita akan buka dari awal. Sini kita akan melihat untuk gamenya apakah bisa atau enggak seharusnya udah bisa sih kalian yang penting jangan uh, masukin mentah-mentah gitu dari uh, webnya misalnya webnya kayak gini kan karena mungkin kalian nganggapnya uh, langsung aja masukin gitu kan karena saya bilangnya tinggal cari kodenya gitu dan tinggal kalian masukin sini kita akan matiin aja untuk speakernya biar nggak bocor atau biar enggak uh, gaung gitu ya, gema apapun itulah ya sini kita akan melihat ke konsolnya di sini kita bisa melihat gitu ya, untuk overall lima cheat yang ditemukan gitu atau mungkin lima uh, cheat yang di load gitu dan uh, di sini nggak ada masalah lagi error parsing atau apapun itu dan setelah itu mungkin cheatnya udah langsung bisa dipakai atau mungkin udah bisa jalan gitu dan yang mungkin mohon maaf ya kalau kalian memang baru nonton gitu ya yang cara pakai chip PC ESek 2 kalian langsung kopin mentah-mentah karena saya bilangnya copyin aja padahal beda gitu dulu saya yang kalau nggak salah di persona ya persona empat ya, deh persona empat ini langsung kodenya tuh udah langsung ada gitu extended kayak gini gitu kalau untuk uh, yang sih megami saya karena mungkin beda ya untuk uh, untuk kodenya dan kode 16 dikit ini kalau nggak salah kalian harus pakai Game short gitu atau kalau di PS2 itu adalah uh, namanya kode breaker ya, kok nggak salah kalau nggak salah sih ya. Cuman itu doang sih untuk uh, cara mengatasinya gitu untuk cara mengatasi yang uh, error untuk parsing dari kodenya. Dan di sini kita akan melihat juga di konsolnya udah nggak ada lagi error parsing dan sebagainya dan di sini Cheatnya udah 5 gitu yang kelot dan memang ada 5 sih untuk cheatnya gitu untuk yang uh, tadi yang saya bikin 1,2,3,4,5 dan yang terakhirnya atau mungkin yang pertamanya itu adalah uh, widescreen patch ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.